bismillahirrahmanirrahim merubah image menjadi coral kita di sini akan membuat contohnya visit Jawa Tengah kita, kita lihat untuk dimensinya akan muncul di 1600 x 1011 maka ini nanti yang akan kita jadikan satu pola dalam pembuatan kanvas di coral draw 1.610 10.11 kita tambahkan masing-masing 20 selanjutnya kita copy ctrl-c kemudian buka Corel. new document pilih untuk dimensi dengan menggunakan point kita rubah 1620 kemudian 10 3, 3. orientasinya pakai landscape resolusi 96 klik ok kemudian kita paste paste akan muncul seperti ini selanjutnya arahkan kursor pada trace bitmap outline trace kemudian pilih high quality image setelah muncul seperti ini Klik OK. Arahkan pada center sini. Kemudian yang tadi sudah kita trace bitmap. Geser ke arah kiri atau kanan. Masih terpilih pada trace bitmap yang sudah barusan kita buat. Kita pilih di sini... Ungroup all, ya. Ungroup all object. Kalau sudah demikian, maka kita bisa melihat sini sudah terpisah sendiri-sendiri, dan ini bisa kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita. Tapi, kalau untuk logo ini kan sudah default, ya. Jadi, tujuannya dari... Pembuatan konversi dari JPEG ke Corel ini tujuannya adalah ketika kita akan melakukan printing pada media yang besar, misalnya 3x2 meter, maka ini tidak pecah. Sekarang kita hapus di sini, kemudian yang ini kita drag keseluruhan, pilih pada group. Objek atau Control G. Kita lihat untuk fit page nya. Kemudian tekan pada keyboard huruf P Papa. Maka dia akan di tengah-tengah. Selanjutnya di sini teman-teman bisa ungroup lagi. Jika sudah di ungroup, kita bisa melakukan suatu pewarnaan, misalnya backgroundnya hitam, maka bisa dengan gray seperti ini. Yang ini kita kembalikan menjadi merah. Untuk mengembalikan teman-teman bisa sini klik dulu, kemudian pilih untuk warna yang ada di pojok kiri dia akan kembali seperti ini nah inilah file dari image menjadi corel sudah selesai yang mana jika kita akan mencetak dalam ukuran kanvas print yang besar 3 atau 5 meter maka gambar tidak akan pecah setelah ini kemudian kita save menjadi logo Visit Jateng karena di sini ada tulisannya grey maka kita bisa tulis grey semoga yang sedikit ini memberi manfaat terima kasih